lahir jebeng belzi dari hasil zina, naurudillah kalau sudah ada jebeng belzi lahir dari hasil zina itu cikal bakal jajal jajal bermunculan yang akan mengikis habis dengan perkara hak gara-gara apa coba, gara-gara santri ngaji curhat tenan, santri ngaji curhat tenan, bertahun-tahun. Allah itu ciptakan malam dan siang selalu bergantian. Seakan-akan malam sama siang ini bermunculan. Tidak ada malam kecuali siang akan pergi dan tidak ada siang kecuali malam akan pergi. Sama persis seperti perkara betil dan perkara hak. Allah ciptakan perkara hak tidak pernah kumpul, enggak pernah rukun sama perkara yang betil di waktu ada orang jelek dia bisa kumpul dengan orang baik ada orang jelek kok kumpul dengan orang baik pasti lama kelamaan jadi baik itu orang pasti begitu juga apabila ada orang baik, kemudian mereka kumpul sama orang jelek lama kelamaan orang itu akan jadi jelek kemudian kamu setiap hari ngaji setiap hari eh, sementara eh, sementara kamu sering apa? buka-buka Facebook yang jelek-jelek, kamu jadi jelek kamu. Secara otomatis itu, fa'in nak kari nabil mu kari itu jaga jari, ini jaga Teman itu ya akan bermengaku pada pertemanannya. Kalau orangnya baik pasti akan dibaikan ma'Allah sembahannya kita. Akannya apabila kamu mungkin orang gitu, ini orang salib gak gampang, gak usah diteliti tiang orangnya. Teman-temannya teman-teman yang ada di sekitarnya itu siapa kalau orangnya di sekitarnya orang jelek itu orang jelek itu kalau di sekitarnya orang baik pasti baik hmm? sehingga dalam permasalahan ini berhubung perkara hak sama batil tidak pernah hukum selalu bermusuhan. maka kamu yang paham tentang ilmu hak kamu yang ngerti tentang ilmu yang benar usahakan usahakan mulai sekarang kamu harus merancang sedini mungkin perkara hak itu disebarkan seluas luasnya sehingga di waktu perkara hak itu tersebar seluas-luasnya banyak orang yang paham perkara hak punya bono hmm? tapi kalau generasi-generasi ini tidak dikenalkan dengan perkara hak perkara yang benar kemudian generasi-generasi itu keluar dari rumahnya dengan kata-katanya yang jelek, jauh dengan akhlak yang baik. Kemudian omongannya sakede Dewi, katoan cekak, sore-sore nyekel terus bebelan cewawaan. Ah. Saya bukan mengatakan olahraga itu enggak benar enggak. Tapi kadang-kadang gara-gara olahraga itu cuma orang itu. Kira-kira ular-ular itu coba, wa- waw, anu wes nalar polino, nang takruno, nang sebab bulano, ujung-ujungnya ibarat eh, kata-katanya cilik. Hmm? Hmm? <gpek> Kemudian generasi-generasi yang matanya setiap hari melihat sesuatu yang haram, makan, dengan makanan-makanan yang haram, gak jelas halalnya mereka berebut menjadi pegawai negeri kemudian mereka tidak paham tentang halal haram. Koruptor itu menjadi sebuah makanan empuk di dalam. Sebuah organisasi. Kalau sudah bahas tentang partai kalau sudah bahas tentang politik nggak ngerti halal haram. Apalagi yang mereka calon-calon calon-calon calon bupati, calon anu nyebar uang. Dalam rangka biar men, bagaimana juga Kemudian, didukung sama eh, preman-preman, mabuk-mabukan, mereka tahu kadang-kadang mau no eh? Kalau sudah seperti ini, siap-siap. teman kamu yang menyuarakan perkara hak semakin punah dan semakin sedikit, kau akan tergilas dengan perkara yang baik. Heh? Kalau datang, kamu akan tergilas. Tersisain habis dengan perkara yang baik, makanya mulai sekarang bagi perkara-perkara yang ham Pahami ilmu agama, ilmu agama ini yang baik. Belajar yang sungguh-sungguh, nah, mereka, mereka mereka pulang, mereka-mereka pulang. bisa dengan ngaji, ya? dengan berbagai macam ha, ha, alasan. Kadang-kadang ngaji nggak sungguh-sungguh disuruh mentakib, enggak mentakib, disuruh kotongan, nggak mau kosongan, disuruh setoran satu hari, itu tiga kali, nggak pernah ikut, bagaimana, nah, jangan-jangan kamu ini adalah bagian mereka-mereka yang mengibarkan perkara batil gara-gara kebodohan kita, buta kita, keselingan perkara nyampe-nyampe nabi kelihatannya sih wah ya rasulullah kelihatannya baca solawat tapi setelah baca solawat tangkruan di perapatan-perapatan dengan bicara yang ngawur jauh dengan sunnah-sunnah rasul kadang-kadang sholat ditinggalkan kerja akhir asak kata-katakan pergaulannya subhanallah Hah? ini daerah-daerah ini rata-rata nabi bilang kemaksiatan merajalela di daerah-daerah dampit dan sebagainya ini cano anak-anak muda kadang-kadang biasa-biasa nomor bahkan anak-anak muda mbak-mbak udah tidak menutup aurat lagi banyak yang mereka membuka ujungnya memamerkan huh? memamerkan organ tubuhnya bahkan nggak sedikit keluarga yang tidak sakinah mawadah roma terjadi perceraian di mana-mana terjadi perselingkuhan di mana-mana lahir jebeng belji dari hasil zina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 la plan min Allah masayidim mubarakana sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin